Bapak-bapak yang pasti di luar sana itu sangat sibuk Karena memang rata-rata mahasiswa Indonesia itu 80-90% itu karyawan ya Itu pasti akan sangat makan waktu Apalagi ini cuma tugas dua, cuma memberikan kontribusi cuma 15% Jadi kami takut nanti malah membebani Bapak-Ibu semuanya Kalau kita minta Bapak-Bapak itu membuat laporan penelitian Nah jadi dalam tugas dua ini sebenarnya kita mempermudah Bapak-Bapak tetap dikerjakan tugas duanya, tapi kita tidak meminta bapak-bapak yang membuat laporan penelitiannya. Jadi, bapak-bapak itu bisa mengambil atau mengunduh laporan penelitian yang ada, itu temanya pun bebas, kita tidak tetapkan, kemudian hanya dibedah secara anatominya. Jadi, dalam artian, kadang-kadang kan laporan penelitian itu berbagai macam konsepnya ya. Jadi, kita hanya minta dibedahlah atau dibagilah sub-sub bagian sesuai anatomi yang ada di sesi 13. Kan kita sudah sebutkan tuh, Sebentar, saya buka ya, sekalian biar lebih jelas. Saya buka untuk materinya di sesi 13 ya. Penulisan, penulisan. Oke, nah ini, oke, saya share screen sebentar. Mudah-mudahan bapak-bapak bapak yang sudah mengerjakan sudah sesuai. Dan buat yang belum mengerjakan, nanti saya kasih tambahan extra time. Nah, ini maksudnya. Jadi, dalam laporan penelitian itu, anatominya adalah yang pasti sebenarnya semua penelitian atau semua laporan, biasanya basicnya tiga ya. Pembukaan atau pendahuluan, kemudian isi, dan kemudian penutup. Cuman hanya ada berbagai macam, dalamnya itu beberapa perbedaan, tapi tidak terlalu mendasar. Jadi, laporan penelitian yang bapak, bapak cari di web itu kemudian dibedah sesuai anatominya. Jadi mana yang masuk dalam pendahuluan, mana yang landasan teori, mana yang hipotesis, kemudian berurutan sampai dengan lampiran. Hanya itu yang kita minta. Itu uh, kita permudah supaya Bapak-Bapak itu setidaknya sudah tahu konsepnya sebuah laporan penelitian harus terdiri dari sub-sub bagian apa saja. Karena kalau misalnya laporan penelitian tapi tidak ada penelitian kan uh, lucu ya, nah ini makanya kita permudah boleh dicari yang ada di internet atau yang ada di manapun kemudian bapak bedah anatominya kemudian sajikan ke kami dalam bentuk seperti itu karena mungkin sebentar sebentar ya saya baterainya habis jadi saya ambil dulu sebentar. <tuh>. Oke, okay. baik, saya lanjutkan ya bapak-bapak ya. Jadi konsepnya itu hanya mengunduh, kemudian dicari, kemudian dibedah sesuai anatominya, sajikan lagi uh, dalam apa? Dalam bentuk sebuah laporan penelitian sesuai anatomi yang uh, disebutkan di uh, layar seperti ini. Begitu, Pak Haryo dan Pak Harial. Uh, Kemarin kalau saya lihat sih sebagian sebenarnya sudah benar sih konsepnya, cuman kadang-kadang itu ada yang uh, minta dibedah, cuman penyajiannya tuh kadang uh, apa ya uh, kurang sesuai dalam artian nggak rapi gitu loh, tidak dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Karena kan bisa saja kan uh, namanya orang melakukan laporan penelitian yang penting tersedia, tapi kadang anatomi tidak sesuai. Itu nanti bapak bisa rapikan lagi laporan penelitiannya sesuai dengan anatomi kemudian disajikan seperti benar-benar sebuah laporan penelitian yang seakan-akan uh, bapak lakukan gitu loh cuman itu punya orang jadi itu kayak disajikan ulang tapi sesuai dengan uh, anatomi dan subbagian yang memang baku begitu jelas bapak-bapak bisa dipahami? Ma ya malu ya saya pikir awalnya tadi uh, <tuh> kita misalkan ketemu laporan penelitian A gitu ya dari A sampai H ini kita mengcapture bagian misalnya pendahuluan itu ter terdapat di halaman pertama di alurnya kesekian gitu ya. Kita capture kita mm -hmm. tidak mengidentifikasi itu bu ya, tapi merubahnya atau meresumnya dalam bentuk laporan juga gitu ya. Jadi ceritanya kita membuat penelitian terhadap penelitian orang gitu ya. Iya betul seperti itu. Penyajiannya jadi, gitu ya? Ya jadi penyajiannya juga dalam bentuk seperti laporan gitu kan? Cuman mungkin mengambil dari orang jadi diresumi kembali sesuai karena kalau kita lihat kadang-kadang beberapa laporan penelitian yang ada kan tidak sesuai atau tidak standar seperti ini ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh cuman pendahuluan saja terus kemudian langsung masuk ke hasil penelitian, kemudian langsung masuk ke kesimpulan tapi tidak dibagi-bagi lagi landasan teorinya apa, hipotesanya apa, metodenya apa. Nah, tugas Bapak-bapak itu mencari di dalam itu, mana sih landasan teorinya, mana sih hipotesanya seperti itu. Jadi memang kayak e, melaporkan kembali laporan penelitian yang sudah ada. Tapi dalam bentuk atau anatomi yang memang baku seperti e, ditampilkan di layar, begitu Pak Faryal. Kurang lebih benar seperti yang tadi Pak Faryal tangkap sih. Ya, misalnya kalau ternyata dari beberapa poin ini ternyata tidak ada, bu. kita sked juga tidak ada bu, ya, ya. Jadi atau kita ganti penelitian yang memang benar-benar lengkap seperti ini atau gimana bu? Kalau misalkan Baiknya jika. sih e, dicari yang memang ada ya, karena kan sebenarnya banyak tuh, makanya saya bilang tadi kadang-kadang laporan penelitian yang ada itu tidak sesuai, dalam artian tidak detail, harusnya kan memang mencakup tanda-tanda, ada teori, ada hipotesa, ada metode, tapi beberapa penelitian kan tidak, jadi sebaiknya dicari yang lengkap saja Pak, itu baik, supaya baik. memberikan gambaran ke Bapak-Bapak sebenarnya laporan penelitian yang benar dan baku itu seperti apa, tapi hmm. tidak mau membebani Bapak tidak usah bikin laporan penelitian yang benar-benar diteliti, boleh diambil, dari uh, apa yang ada di web, tapi nanti diresumekan kembali, disesuaikan dengan anatominya dan disajikan ulang gitu loh pak. Oke, okay. untuk materi bebas saja bu ya, nggak ada bebas, yang. Bebas bebas, topik iya. bebas, tema bebas. Nah ini kan pak Varial ya, uh, belum belum apa, belum mengumpulkan tugas ya berarti ya. Ini uh, apa saya berikan tambahan waktu, tapi mungkin nilainya tidak maksimal ya pak ya. Karena kan memang sudah lewat dari jadwal yang ditentukan ya. Nanti uh, JAPRI ke saya, nanti baru, karena kan sudah di-close tuh Saya tidak akan buka, nanti JAPRI ke saya aja Nanti Baik. akan saya editing secara manual di siakatnya Untuk Baik. nilainya Siap, Pak ya? Ah, siapa, ya. ya? ya saya kasih. Eh. Baik Yang lainnya, uh, kayaknya sudah kumpul semua ya Pak Haryo, Pak Ryan sudah ngumpulin, Pak Yohan juga sudah ngumpulin kan ya? Pak Ahmad ini sudah Oke, okay, baik. Kalau sudah tugas 2 sudah clear, Pak Haryam mau ada tambahan lagi atau pertanyaan mengenai tugas 2? Sudah clear ya? Baik. Uh, kalau misalnya nanti Bapak-Ibu tuh dalam konsep uh, mengerjakan tugas ataupun UTS, UAS itu ada kendala, boleh loh sebenarnya JAPRI atau di grup ditanyakan, nanti saya akan bantu semaksimal mungkin daripada nanti udah dikerjakan, ternyata bukan itu konsepnya. Kan kasihan. Maksudnya nanti Bapak-Ibu harus mengulang lagi dari awal, sedangkan pasti saya yakin dalam mengerjakan tugas ataupun UTS itu pun sudah memakan waktu cukup banyak dari atau menyita waktu Bapak Ibu lumayan kan walaupun hanya seperti tadi narik-narik nyari report kemudian di tata ulang itu pun juga juga text time gitu loh. Oke, okay. uh, baik. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi aja ya. Sebentar saya record. Recording in progress. Dari materi sesi ke-9 sampai ke-15 itu kan kita kan membahas beberapa macam penulisan yang mungkin Bapak-Ibu sebenarnya sudah sering atau pernah lakukan, cuman mungkin tidak tahu namanya karena menganggap intinya ya penulisan lah seperti itu. Nah, dari materi-materi yang sudah saya unggah, dari 9 sampai 15, Bapak-Ibu sudah baca atau belum dilihat sama sekali? Hmm. Sudah bu sudah download dan sempat baca bu Sudah oke okay. ada masalah atau masih membingungkan? Uh, dilihat lagi ya bu ya. <laughs> Boleh. Sudah. Jadi gini, uh, memang kadang-kadang kan uh, apa ya hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya kadang sudah apa ya sudah menjadi uh, hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari ya, menulis. Saya yakin Bapak-Ibu kan semua juga sudah pekerja kan, membuat proposal atau mungkin membuat sebuah laporan itu saya pikir sudah hal yang common, itu sudah sering dilakukan. cuman mungkin kadang-kadang tidak tahu aja itu namanya laporan kah, itu namanya artikel kah, itu namanya apa gitu. Tapi biasanya kalau di, rata-rata kan Bapak-Ibu nih pekerja kantoran ya, bukan dalam bidang pendidikan ya. Biasanya sih yang paling sering dibikin sih pasti laporan ya, Laporan pun biasanya kan laporan tergantung dari kebutuhannya atau proposal mungkin. Kalau Bapak-Ibu yang bekerja di bidang jasa ya biasanya mengajukan sebuah kegiatan atau ingin membuat sebuah um, apa acara tertentu. Biasanya paling rata-rata kalau nggak proposal, kemudian setelah dilakukan kegiatan itu laporan. Bener nggak seperti itu? Jarang ya yang sampai bikin esai, bikin artikel itu kayaknya Bapak-Ibu pasti jarang ya? Betul, Bu. Rata-rata sekarang itu... Uh... Tren yang di perusahaan kami itu gini bu, apa uh, improvement di porupternya sih bu dalam proposal tapi hampir-hampir mengadopsi metode yang ibu sampaikan sih bu gitu. Tapi mungkin disederhanakan dalam bentuk uh, presentasi dalam PowerPoint, sih bu. Ya biasanya sekarang lebih simpelnya itu karena kalau misalnya proposal atau bikin laporan itu kan jelihmet ya pak kalau tulisan semua ya. Betul. rata, -rata sekarang manajemen itu uh -huh, maunya dalam bentuk presentasi ya pak. Tadi, yeah. grafik gambar, yeah. gitu kan? Before after, gitu kan? Itu juga memang secara kita, itu kan. Memang, kalau misalnya secara visual, itu lebih mudah ditangkap dibandingkan kita menarasikan, kan? Kalau proposal berlembar-lembar, baca udah pusing. Tapi, kalau dengan presentasi, per poin-poin apa sih yang mau disampaikan? Before after-nya, ini ternyata kita ada grafik kenaikan seperti ini, kita ada progres seperti ini, tuh. Bagi top management, itu lebih mudah dicerna. Memang seperti itu, jadi. Uh, nggak apa-apa nanti yang penting kita tahu bapak kok bapak ibu konsepnya kalau dalam membuat sebuah penulisan atau penelitian itu seperti apa karena nanti kan tugas bapak ibu ketika di akhir semester adalah membuat skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana kan nah itu uh, salah satunya kita harus mengetahui kaidah-kaidah atau aturan baku dalam membuat sebuah karya ilmiah itu ada di sesi 15 ini uh, kemarin saya sempat buat ringkasan Simpel aja sebenarnya. Yang penting tidak harus dikerjakan semua dalam artian Bapak tuh harus mengerti semua, tidak. Yang penting Bapak tahu konsepnya saja. Apa sih ini yang dimaksud dengan esai, apa ini dimaksud dengan laporan penelitian, seperti itu. Sebentar, saya share. Oke, nah, jadi ini saya rangkum secara singkat saja. Mungkin nanti daripada Bapak Buka satu-satu. mungkin kalau nanti tiba-tiba teringat, oh ya saya harus bikin ini, gimana sih konsepnya, bisa dilihat di sini. Tapi kalau ingin tahu lebih detail, monggo dilihat di masing-masing materi yang ada diunggah di setiap sesi. Nah, kemarin kita sudah ketika tahap 9 itu, salah satu jenis penulisan yang sudah pernah kita bahas adalah esai. Jadi, esai ini lebih ke penulisan atau karya tulis sebenarnya, tapi cuman melihat atau lebih banyak bercerita dari sudut pandang pribadi. Makanya suka ada lomba esai mengenai sebuah topik. Jadi, menurut Bapak-Ibu, topik A ini bagaimana? anak-anak itu ditulis. Tetap eh, ada kaidah-kaidahnya, ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian isi atau permasalahan, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Itu biasanya basic setiap laporan atau penulisan pasti tiga itu. Cuma nanti sub-sub bagiannya yang agak-agak sedikit berbeda. Kurang lebih seperti itu, jadi kalau esai itu perbedaannya atau cirinya itu adalah lebih banyak membahas dari sudut pandang pribadi si penulis. Tapi yang pasti ada temanya, ada garis besar ide pokoknya, kemudian ada <coughs> uh, pendapat tentu saja, karena ini kan dari sudut pandang pribadi ya, kemudian sama uh, di diakhiri dengan inti atau uh, kesimpulan dari uh, tema atau gagasan yang disampaikan di penulisan. Nah, ini juga ada beberapa ciri esai, itu Bapak-Ibu bisa nanti baca kembali. Kurang lebih yang penting konsepnya adalah merefleksikan atau menulis sebuah permasalahan dari sudut pandang pribadi atau dari sudut pandang penulis. Makanya nanti konsepnya beda-beda, karena kan ini subjektif ya, tergantung Bapak menilai topik atau tema yang dibahas itu seperti apa. Kemudian ini, mungkin kalau proposal penelitian itu sebenarnya, sudah Bapak Ibu pasti sudah pernah lakukan ya dalam artian uh, proposal, jadi pengajuan memang proposal itu bisa macam-macam bisa ada penelitian, bisa ada kegiatan dan mungkin ke proposal acara macam-macam, tapi intinya proposal itu artinya kan mengajukan jadi kita membuat sebuah laporan bukan laporan, jadi kita membuat sebuah uh, apa ya kayak sebuah penulisan yang tujuannya sebenarnya ingin mengajukan suatu sesuatu hal bisa ke penelitian, bisa kegiatan yang pasti proposal itu kebanyakan penelitian saat kegiatan yang sering kita lakukan tapi proposal penelitian pun ada beberapa macam kegiatan pun ada beberapa macam kurang lebih terlalu konsep validitas data ya jadi namanya penelitian berarti kan kita harus memastikan konsep-konsep atau data-data yang kita ingin teliti kita ingin uh, buktikan kita ingin adakan metode penelitiannya itu harus valid. Nah ini, saya pikir kalau di kantor ini kebanyakan yang dilakukan adalah proposal kegiatan ya. Kita melakukan kegiatan apapun, kita mau ada project apapun, acara apapun, biasanya dari manajemen itu ada minta mana proposalnya, mau mengajukan apa, mau membuat sebuah kegiatan apa, itu biasanya dalam bentuk proposal kurang lebih sama ya seperti tadi cuman ini uh, lebih umum. Kalau tadi penelitian kan uh, lebih detail karena kita harus tahu metodenya apa, kita mau meneliti atas hipotesa apa, kemudian analisis data seperti apa. Tapi kalau proposal kegiatan lebih umum paling cuman nama, pendahuluan, isinya formasi, susunan sampai anggaran. Nah, kemudian yang terakhir, eh bukan yang terakhir. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai artikel ilmiah artikel ilmiah sendiri itu sebenarnya kurang lebih sama seperti artikel sendiri itu sebenarnya uh, seperti laporan berita atau essay dalam masalah, uh, dalam majalah. Memang dari sudut pandang pribadi juga cuman biasanya uh, dia berkaidah atau berkaitan dengan keilmuan tertentu. Nah, tapi e, karena dengan keilmuan tertentu, ini bisa saja kita hanya membahas atau mengulas sebuah penelitian. Jadi mungkin tadi e, Bapak-Ibu e, mengambil sebuah laporan penelitian misalnya, kemudian setelah dipelajari, kemudian juga mengambil dari berbagai macam sumber, itu dibuatkan sebuah artikel, itu bisa. Tapi itu kan membahas mengenai sebuah keilmuan tertentu. Jadi dibuatkan atau dijadikan sebuah artikel supaya nanti bisa memberikan sedikit informasi atau banyak informasi bahkan kepada si pembaca atau user dan memberikan sebuah paradigma yang lain. Jadi bisa disimpulkan dari laporan pendapat tersebut, kemudian juga bisa bapak masukkan pendapat bapak mengenai hal yang dibahas dalam laporan penelitian tadi. Tapi tentu saja ya harus objektif, rasional ya, tidak mengada-ngada. Area datanya juga harus valid karena ini kan membahas mengenai keilmuan atau ilmu pengetahuan tertentu. Jadi kutipannya pun harus jelas. Bapak mengambil atau membahas masalah tersebut itu berdasarkan laporan penelitian apa, bukan dari sumber yang mengada-ngada. Nah ini strukturnya artikel ilmiah ini biasanya lebih apa ya, lebih simpel, padat dan lebih jelas. Jadi tidak panjang-panjang. Biasanya itu paling satu lembar, atau mungkin dia ya, maksimal-maksimal 10 sampai 15. itu. Kalau memang mau dibikin, biasanya tuh nggak, nggak sampai seperti itu ya. Paling hanya selembar, karena supaya nanti dengan uh, satu bahasan yang apa yang lengkap, tapi kita bisa mendapatkan informasi yang jelas, to the point-nya saja. Nah, ini nanti tugas Bapak Ibu sebenarnya, kalau misalnya endingnya perkuliahan itu kan pasti kalau. Sebagai salah satu syarat ya, jadi memang ada beberapa penulisan yang merupakan contoh dari karya ilmiah. Itu kan seperti skripsi, tesis, disertasi itu merupakan contoh penulisan karya ilmiah. Kenapa disebut karya ilmiah? Karena biasanya sudah ada penelitian atau kita melakukan observasi. Jadi kalau tadi artikel ilmiah itu kita banyak bisa mengambil dari penelitian atau observasi orang lain. Nah kalau karya ilmiah itu biasanya kita yang melakukan sendiri. Karena biasanya kita tulis ada tujuannya, yaitu untuk membedah sebuah permasalahan atau membuktikan sebuah hipotesa. Karena karya ilmiah ini biasanya e, ruang lingkupnya terbatas. Nah, itu ini strukturnya e, kurang lebih sama seperti tadi, cuma dia lebih detail. Nah, kadang orang bingung kan ya bedanya artikel sama karya ilmiah. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, kalau artikel itu, dia sifatnya lebih heterogen, jadi pembacanya itu bisa kita tampilkan gitu, kita publikasi di media masa umum gitu kan, kan orang yang baca tidak hanya untuk kalayak atau orang yang mengerti akan pembahasan ilmu yang disajikan. Jadi karena pembacanya heterogen, otomatis nanti apresiasinya atau mungkin feedbacknya juga beragam, tergantung dari si pembaca dari daya apa tangkapnya terus kemudian daya kritisinya dan juga backgroundnya sendiri. Nah, sedangkan karya tulis ilmiah itu biasanya disajikan untuk bidang keilmuan tertentu. Makanya nah, kan seperti contoh skripsi kan, karena bapak ibu ini misalnya orang SI, otomatis kan pasti nanti terkonsep atau ter apa ya? terbatas hanya pada seputar sistem informasi. tidak bukan tidak mungkin ya. Jadi maksudnya nggak mungkin kan nanti bapak ibu membahas mengenai uh, sisi dari sisi ekonomi sebuah permasalahan dari sisi ekonomi, karena itu bukan bidang keilmuan bapak ibu. Tapi nanti bapak ibu akan mengisi atau membahas sebuah bidang uh, sebuah topik berdasarkan background yang bapak punya. Makanya itu biasanya lebih spesifik disajikan dalam bentuk standar uh, keilmuan atau standar akademik dan biasanya memang terpaku ke satu bidang ilmu tertentu. Jadi bedanya antara artikel sama karya tulis ilmiah itu basicnya adalah tadi usernya atau si pembacanya. Kalau artikel bersifat heterogen, kalau karya tulis ilmiah biasanya bersifat uh, tertentu, komunitas tertentu dan disajikan untuk tujuan tertentu. Ya tadi untuk misalnya syarat kelulusan atau mungkin memang uh, Bapak Ibu itu membuat sebuah apa ya penulisan tertentu untuk membahas penulisan untuk membahas sebuah poin atau topik tema yang memang sejalan dengan keilmuan yang kita punya. Jadi linernya dapat. Biasanya ke arah ilmiah seperti itu. Nah, itu tadi sekilas eh, mengenai pembahasan dari sesi 9 sampai sesi 15. Mostly sih sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan atau sudah pernah Buat, tapi mungkin uh, cuman bingung bedanya apa sih gitu, karena kita berpikir, kayaknya sama aja deh, artikel ilmiah, karya ilmiah jadi suka miskom dalam penyebutan atau dalam pengertiannya, contohnya seperti tadi." Oke, Bapak Ibu, mau ada pertanyaan? Belum ada. Boleh, silakan Pak Fadil. Silahkan, baik Bu. menarik Bu, tadi yang bisa, benar, ibu Bu, jadi langsung dari 9 sampai lima sudah terangkum dalam singkat ya. Nah, yang jadi saya pertanyaan saya ini, Bu. Uh, yang saya amati kalau mahasiswa itu untuk menyusun skripsi berarti faktor ke ditolak gitu ya sama dosen pembimbing itu memang apakah tidak terstruktur seperti ini uh, selain plagiat bu ya plagiarisme selain itu bu ya, apakah misalnya nih saya membuat uh, bikin menggunakan uh, metode yang ibu sampaikan seperti ini itu potensi untuk disetujuinya itu hampir ada bu ya selain kedalaman uh, pengamatannya gitu ya. Atau gimana, Bu? Apakah ini sebagian faktornya, Bu? Uh, gimana saya, uh, maaf, kurang menangkap dalam artian, yeah. Bapak, itu uh, ditolak atau disetujunya dalam konsep gimana? Iya, yeah. oke. Okay. Uh, kita melihat tren uh, yang saya amati, ya, Bu, tren mahasiswa itu, kalau penyebab ditolaknya skripsi mereka itu, apakah uh, karya ilmiahnya itu tidak terstruktur seperti ini? Oh, oke. Okay. Atau... Uh, atau ada hal lain, gitu, bu. Jadi memang, misalkan, apakah itu plagiatnya dan terus kedalaman uh, materi yang dikritik gitu, ya. A atau gimana, bu? Apakah kalau saya menggunakan, met uh, mengimplementasikan metode yang ibu sampaikan itu sudah uh, memberikan potensi disetujui itu hampir 90 persen atau 100 persen, gitu? Bu. Gimana, oh, bu? Oke, okay, baik. Jadi biasanya itu kalau misalnya ini berarti uh, membahas soal skripsi, ya. Uh, kalau biasanya itu yang pertama dilihat sama dosen pemimpin, pasti temanya, Pak. Okay. Jadi, temanya itu, Bapak mau ngapain sih? Gitu loh, mau meneliti apa sih? Gitu, mau membuat apa sih? Gitu kan? Yang pasti, yang pertama itu terus, kemudian sesuai dengan, dengan bidang keilmuan. Nah, kemudian nanti metodenya yang digunakan itu apa? Biasanya sih kalau untuk yang tadi struktural se, apa struktur atau kerangka penulisan itu biasanya tuh bagi sebagian dosen pembimbing itu tidak terlalu concern dalam artian yang penting ya ada bab satu, bab dua, bab tiga. Pasti kan sudah ada aturannya ya. Itu biasanya nanti tuh urusan terakhir. Tapi yang pertama yang nanti akan jadi pertimbangan bahwa Bapak akan disetujui atau ditolak itu pasti dari temanya, Pak sesuai enggak dengan bidang keilmuan bapak. Jadi jangan sampai bapak ingin meneliti suatu hal tapi metodenya enggak valid gitu loh. Nah itu biasanya yang jadi bahan pertimbangan utama dari si dosen pemimpin untuk menyetujui atau menolak. Kalau secara konsep penulisan tuh biasanya nih kalau saya lihat itu di belakang. Karena kan oh. konsepnya sama kan kurang lebihnya. Paling itu nanti bahkan ada dosen-dosen yang kadang nih tidak tidak aware sama sekali. Yang penting, oke okay, temanya ini. Penelitiannya e, mau dibahas ini, kemudian nanti metodenya ini biasanya oke. Okay. Jarang ada dosen yang sampai aware loh, e, kecuali dia memang dosen-dosen yang apa kayak mungkin backgroundnya bahasa atau gimana. Jadi oh ya yeah, ini harusnya metode satu bahasanya ini metode eh sorry maaf e, apa bab satu bahasa ini, bab dua bahasa ini itu biasanya karena mereka menganggap mahasiswa bisa melihat sendiri, karena kan sudah ada aturan bakunya. Jadi kalau untuk dosen pembimbing itu biasanya concern hanya di tema sama nanti. Metodenya apa, kemudian bagaimana cara kamu memastikan bahwa metode kamu valid? Hasilnya hmm. apa? Nah, itu penyajiannya yang biasanya lebih diperhatikan dibanding strukturnya. Gitu. Hmm. Tapi setidaknya dengan Bapak mengetahui struktur eh, kerangka penulisan, biasanya sudah terkonsep, jadi nanti rapi, Pak, jatuhnya. Seperti itu. Oke, jadi, ini memang benar-benar penunjang yang basic, ya, artinya hmm. untuk menyampaikan hmm. Uh, gagasan kita itu lebih lebih enak gitu ya lebih terukur terstruktur gitu ya jadi tinggal hanya lebih hmm. memastikan uh, apa dan kenapa gitu ya. Ya betul, ya, betul gitu. Oke, okay, oke. Okay. terkopi Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi kerangka penulisan itu sebenarnya memang memudahkan kita. Jadi kan dosen tahu, oh latar belakang kenapa kamu ingin uh, ambil tema ini. Terus oke, okay. terus hipotesa kamu apa? Kenapa ambil tema ini? Menurut kamu harusnya bagaimana? Terus metode penelitiannya seperti apa? Jadi mungkin bisa dilihat dari step-step laporan penelitian juga bisa ya. Itu kan sebenarnya konsep awalnya sebenarnya kayak laporan penelitian, cuma nanti dibuat sebuah tulisan sehingga menjadi sebuah karya ilmiah, sesuai dengan keilmuannya masing-masing, begitu Pak Bapak ini udah mau siap-siap skripsi ya kayaknya ya semester depan ya? Uh, belum sih Bu <laughs> tapi coba bikin kerangkanya Bu, jadi uh, saya mikirnya dari manajemen waktunya saya bikin kerangkanya, saya mau kemana jadi saya tinggal hmm. uh, apa, rancang uh, apa yang mau saya tulis dari sekarang bu. jadi saya ngumpulinnya dari sekarang bu. jadi gak terlalu pada ya. Yes. Baik, bagus sih, Pak. Jadi udah prepare ya. Jadi nanti enggak gedebuk-gedebuk di semester akhir baru bikin. Sedangkan kita juga terpacu kalau bisa lulus on time kan lebih bagus ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak mau mengajukan sebuah apa ya, skripsi itu Bapak bisa mulai dari membuat abstraksinya dulu kan, Pak ya. Bisa diambil konsep dari laporan penelitian, kan ada abstraksi, kemudian latar belakang, hipotesa, itu secara singkat aja, nggak usah bikin berlembar-lembar. Nah, nanti kalau sudah disetujui, baru Bapak bisa kembangkan lebih detail lagi, karena kan sudah ada penelitiannya. Kalau laporan penelitian kan biasanya baru konsep, kan belum dilakukan, baru proposal, bukan laporan penelitian, proposal. Proposal penelitian baru konsep. Nah, itu yeah. bisa diadopsi, Pak. Untuk pengajuan ya. temanya, kalau oke okay, baru dikembangkan ke sebuah karya ilmiah atau skripsi. Oh, dikonfirmasi bu ya, yang pertanyaan saya pertemuan berapa itu udah terjawab sama ibu ya? Uh, bedanya proposal penelitian dan laporan penelitian udah ibu jawab kemarin. Oh, iya, ya, jadi kan ya. memang namanya ya. proposal. Ya perlu ngajuin ya Pak, nanti kalau sudah selesai kegiatannya baru kegiatan nah ini sama, Bapak kan mau meneliti deskripsi bisa dibuat dalam format, maksudnya format itu pengajuan ke dosen biar dosen jelas seperti apa sih yang mau Bapak bikin, Bapak bisa mengadopsi sebenarnya format proposal penelitian karena ada abstraksi, ada latar belakang, hipotesa, tapi belum melakukan penelitian kan nah nanti setelah jadikan penelitian itu sebenarnya bisa dibuatkan dalam laporan penelitian tapi karena ini tujuannya adalah sebuah penulisan otomatis bapak nanti langsung konversinya ke karya ilmiah dalam bentuk skripsi tadi begitu hmm. jadi nanti terkonsep pak cuma begitu. tinggal kembangin dari dasar proposal penelitian tersebut nanti jadi lebih mudah oke baik ada pertanyaan oh, lagi mungkin Pak ya, ya baik, Pak boleh. boleh, Mumpung belum bayar loh, tanya, -tanya sama saya. <laughs> ya bu, mumpung ini uh, Mas Varyal apa uh, diskusi skripsi bu? Ya, saya juga apa ya setuju dengan Pak Varyal minimal temanya sudah ada gitu ya bu. Hanya ini bu ada yang mau saya tanyakan pertama terkait metode penelitian ya bu ya? Tadi kan ibu menyebutkan hipotesis ya bu ya. Nah, hipotesis itu kan pemahaman saya itu sangat erat dengan metode kuantitatif ya bu ya. Hubungan yeah. satu variabel, dua variabel dan tiga dan seterusnya bu ya. Nah kalau untuk skripsi sistem informasi ya bu ya, itu metode penelitiannya seperti apa ya bu kan seperti kita ketahui yang pada umumnya kan kalau tidak kualitatif ya bu ya, itu eh, kuantitatif atau mix ya bu ya. Nah kalau untuk SI ini, Bu, nanti seperti apa, Bukita, Bu, kita, Bu? Kembali secara. lagi, sih Pak, ya. Tergantung dari temanya Bapak. Kan metode macam-macam tuh Pak, sebenarnya, kan? Nah, sekarang tergantung dari konsep Bapak tuh mau meneliti apa sih? Yang penting metodenya itu bisa mengakomodir bagaimana memastikan bahwa hipotesa Bapak itu nanti ujungnya valid. Gitu. Data yang diolah itu jadi valid. Kan seperti itu. Metode bisa bermacam-macam. Tergantung nanti dari konsep Bapak mau mengambil apa. Tapi yang pasti... Temanya Bapak apa, dan Bapak mau membuktikan apa. Itu dulu yang harus tahu. Kalau Bapak misalnya bikin tema, tapi nggak tahu membuktiin apa, kan bingung mengambil metodenya apa. Tapi kalau Bapak mau membuktikan sebuah kesimpulan atau sebuah hipotesa, itu bisa dilihat, kemudian nanti baru Bapak bisa memilah tuh metodenya mana sih yang kira-kira bisa dipakai. Jadi nggak bisa dijadikan acuan, kalau oh harus metode kualitatif atau kualitatif, atau bisa juga mix, tergantung nanti dari tema atau konsep yang Bapak mau ambil. Kira-kira Bapak temanya apa nanti? Ya Atau seperti ini Bu, eh, kalau misalnya yang paling basic manajerial, misalnya Bu, ya, atau marketing, misalnya kan pengaruh eh, jumlah SDM terhadap eh, kepuasan konsumen, misalnya Bu, ya, hipotesa kita misalnya hmm. pengaruhnya besar, gitu hmm. ya, Bu, ya. Nah, kalau sistem informasi ini, Bu, nanti outputnya apa, Bu, biasanya, Bu, apakah memang kita ini harus bikin eh, aplikasi ya, atau eh, konsepnya, Bu? Atau memang boleh ya, ya memang dari sisi manajerial saja juga boleh gitu. Manajerial cuman yang ada objeknya itu sistem informasi misalnya. itu uh, Tadi putus-putus, jadi maksudnya Bapak mau bikin uh, cara metodenya itu seperti apa? Bapak, tadi temanya adalah uh, uh, ya, yang sumber mau saya tanyakan Ini Bu, outputnya, Bu. Kalau untuk manajerial biasa kan atau marketing, ya biasanya mungkin sekedar menghubungkan misalnya pengaruh jumlah SDM dengan uh, kepuasan pelanggan itu bisa bu ya. Nah kalau untuk sistem informasi bu ini seperti apa bu nanti bu outputnya bu output uh, skripsi kita nanti bu. Kalau nanti uh, namanya kita sistem informasi ya. Kalau nanti bapak ibu bisa menerapkan uh, mempermudah manajemen itu mungkin. Baiknya kalau misalnya bisa nih sampai ke tahap aplikasi itu lebih baik Pak. Jadi mungkin kayak seperti membuat sebuah sistem informasi manajemen ya. Jadi kan memberikan sebuah alat bantu atau mungkin kayak uh, expert system bagaimana cara uh, menentukan atau membuat sebuah keputusan berdasarkan hasil report Bapak. Jadi mungkin ada beberapa poin-poin atau beberapa konsep sumber daya yang menurut Bapak itu bisa menjadi bahan masukan bagi si manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Itu bisa bagus, Pak. Jadi mempermudah, kita harus mengambil tindakan apa sih berdasarkan report yang Bapak. Report yang Bapak sajikan Tapi kan nanti ada pengolahannya kan ada Pasti ada kata kuncinya Pasti nanti ada poin-poin matriksnya Yang harus dipenuhi Supaya nanti bisa menjadi Dasar bagi si manajemen itu Untuk mengambil keputusan Jadi kayak misalnya nih Kayak saya nih lagi Apa mengembangkan E, kalau di perguruan tinggi ya, dosen kan kebetulan saya juga di penjaminan mutu, itu kan banyak Pak, matrik-matrik akreditasi itu kan dari A sampai Z itu ternyata kita baru tahu, wah repot sekali gitu kan, kita dan kita nih kebiasaan orang kita seperti biasa, itu di ujung baru tahunya Pak nah kalau kita sudah maintain dari awal misalnya kayak contoh rasio dosen dan mahasiswa itu harusnya di maintain dari awal itu kita mungkin tidak mencegah loss di belakang karena kalau misalnya kita sudah waktunya oke okay, kita sekarang akreditasi tapi ternyata rasio kita tidak mencukupi percuma kita nggak akan lulus akreditasinya tapi kadang tahunnya di ujung nah kalau sesampai di ujung kadang-kadang kan sudah terlambat pak dalam artian, waduh, nggak sempat lagi nih kita ngerekrut dosen, gitu kan? Nah, kalau kita sudah buatkan sistem atau aplikasi e, di mana kita bisa memaintain setiap e, period, per semester atau per tahun, itu bisa membantu si siapa si manajemen itu untuk mengambil keputusan. Jadi, oh ternyata rasio kita misalnya kurang, gitu kan? Harusnya kita setiap tahun merekrut 10 dosen, atau mungkin ternyata rasio kita kebanyakan nih. Masa dosennya 100, mahasiswanya misal cuma 200, 1 banding dua kan nggak masuk akal gitu kan. Berarti kita harus menyisir seperti itu. Kalau Bapak bisa membuat sebuah seperti tadi, mengambil tema, kemudian diaplikasikan dengan sistem informasi, biasanya nanti endingnya itu kebanyakan sistem pengambil keputusan kan Pak, bagi si manajemen, untuk mengambil sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi dia sudah prepare di awal, itu e, harus apa tindakannya? Karena kan nggak cuma satu poin ya, itu baru satu poin matriks. Kita punya lagi matriks yang kalau akreditasi e, selain rasio dosen, misalnya rasio kelulusan. Nah, itu kan juga baru tahu nih Pak di ujung nih, ternyata waduh, bukti e, apa syarat kelulusan atau kohort kalau di kita bilangnya kohort itu e, ternyata sangat berpengaruh. Kalau misalnya kohortnya mahasiswa itu melebihi 60%, kita gagal akreditasinya. Nah, itu kan kita nggak maintain. Nah, itu sebenarnya kalau sudah dibuatkan aplikasi, kan itu semua by system sudah ada data ya. Tinggal kita input saja. Tinggal nanti sistem mengolah, oh ternyata per semester ini kohort kita masih e, misalnya 50%, padahal targetnya minimal 60%. Nah, kita masih punya waktu nih satu tahun untuk memperbaiki. Kita sudah aware deh. jadi kayak ada aplikasi yang e, alert system gitu kan jadi mengalert si manajemen untuk aware ini ada masalah loh di di poin atau di tema yang mau kita bahas. Nah itu harus dibahas. Jadi untuk mengintegrasikannya ya pasti sistem informasi itu gampangnya adalah uh, berhubungan dengan aplikasi. Tapi kalau untuk kepentingan manajemen mungkin kalau dibuatkan sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan itu bagus pak. Jadi bisa me, apa ya? memberikan warning bagi semua orang terkait, memberikan sebuah awareness bahwa ini ada kesalahan atau ini ada kekurangan. Seperti itu, Pak. Iya, Bu. Berarti kan minimal kita punya konseptualnya ya, dunia. Lalu kalau bisa punya semacam Prototype gitu ya Bu ya Prototype sistemnya untuk didemokan gitu ya Bu ya Saat skripsi nanti Ya betul, jadi namanya sistem informasi Pasti ada prototipenya Pak Cuman mungkin tidak harus yang perfect banget Mungkin kayak misalnya kita mau buat sebuah e-commerce gitu kan Kita bikin nya Tapi kan kita nggak mungkin nanti tersambung dengan Sampai ke payment gateway segala macam Kan itu terlalu kompleks ya Pak Yang penting nya e-commerce ini bisa jalan Kita punya sistem inventory Misalnya kan kita punya sistem apa kepuasan pelanggan seperti itu jadi yang penting prototipenya simple simple aja yang penting bisa mengakomodir apa yang mau kita sampaikan karena kan memang kita tidak diminta untuk membuat sebuah sistem jadi ya tapi minimal sebuah hipotesa atau sebuah analisis atau sebuah kasus dengan contoh prototipe seperti itu parayan ini rata-rata orang IT semua nggak sih yang di sini parayan orang ya. IT ya saya tadi tertarik bu berarti unsia kan sekarang LMSnya pakai Sefima ya bu ya? Setahu saya Sefima itu punya uh, tools juga bu untuk bantu akreditasi. Kalau belum dipakai nanti bu, ya tadi bu kan ada uh, rasio dosen bu ya, ada pohon ada uh, misalnya uh, publikasi ilmiah ya bu ya, uh, apa tingkat kekuasaan ada sembilan, hmm. ada berapa standar itu sembilan sembilan standar itu ya? Sembilan ya. standar. Setahu saya itu Sefima punya, Bu. tapi kalau dari cerita Bumiya, berarti Bumiya terpaksa manual ya, Bu, ya sekarang monitoring. Oh bukan, ini e, kalau di UNSIA sendiri kan memang kita memang Sefima itu baru pakai secara LMS-nya, Pak, sama si akatnya, belum ngeling Karena ini kan pro, e, apa ya e, sistem berbayar ya ibaratnya ya. Kalau mau pakai semua aplikasi, kan otomatis kan pasti ada harganya. Nah itu mungkin belum sampai ke sana. Enaknya sebenarnya kita ngembangin, cuman kan konsepnya kalau di UNSIA ini kebetulan saya bukan sebagai internalnya Pak jadi uh, hanya sebagai dosen ini saya ngomongin di kayak sebesar UNAS saya kan berjaya di UNAS itu sudah ada Pak sudah ada aplikasi tapi belum tercombine semua karena kebetulan juga akreditasi 9 kriteria ini kan baru ya Pak ya sudah ada sebenarnya aplikasi tapi kita tuh belum sampai ke tahap ke sistem informasi manajemen yang seperti itu. Jadi, kadang-kadang kan juga even PDDT pun, Pak, sampai saat ini pun juga data-datanya kan juga masih sering goyang. Apalagi mereka juga baru pindah sistem ke Neo Feeder. Itu juga kita pusing, Pak, karena mereka sendiri mengakui ada beberapa konsep data yang belum valid 100%. Gitu. Nah, nanti karena kita memang masih mengembangkan, saat ini aplikasi ada tapi terpisah-pisah, Pak. Belum terintegrasi. Nah, itu yang lagi kita kembangkan memang. Jadi, dari apa aplikasi keuangan, dari aplikasi siakat, aplikasi publik eh, penelitian dan PKM. Itu kan semua sudah ada tapi belum terintegrasi, Pak. Jadi, kalau mau melihat itu harus buka satu-satu. Itu kan PR. Nah, level manajemen kan nggak mau repot, Pak. Nah, itu tugas kita saat ini untuk mengembangkan menjadi sebuah aplikasi terintegrasi supaya nanti manajemen mau lihat apa itu bisa langsung tersajikan karena kalau dalam bidang pendidikan endingnya adalah eksternalnya itu outputnya adalah akreditasi, nah kita baru mengadopsi matriks-matriks di akreditasi yang ada sekarang karena itu pun baru berjalan di tahun baru dipublish itu 2020 kalau saya tidak salah untuk yang 9 kriteria ya jadi memang belum banyak kita pun banyak untuk misalnya terkaget-kaget ternyata berubah semua matriksnya dari 7 ke sembilan dan dia lebih detail itu yang bikin kita semua agak kaget jadi mau nggak mau kita harus tergopoh-gopoh untuk menyesuaikan e, kebutuhan untuk penilaian akreditasi dan juga penilaian matriksnya jangan sampai kita miss di ujung begitu pak. Siap. Ya, bu semangat bu. <laughs> kalau masih ada institusi bu ya. <laughs> apa pak? Mas masih ada akreditasi institusi kan. oh iya betul itu aduh repot ya. pak. Untuk apalagi ya. kalau akreditasi juga akreditasi hmm. institusi dan prodi pak. Kalau kita punya di UNAS, punya 31 Prodi, Pak, bayangkan. Prodi 31 itu harus nyusun e, laporan evaluasi diri minimal 150 lembar per Prodi, belum itu tabel-tabel Excelnya belum itu hard nya harus kita kumpulkan. Memang PR amat sangat, Pak. Pusing, bener jujur. Tapi ya harus ya. dikerjakannya. Dengan mungkin nanti, itu sebenarnya bisa dianggap sebagai apa ya, kita membuat sebuah laporan penelit, laporan apa, e, tadi sistem informasi itu bisa dijadikan sebuah, penulisan sebenarnya Pak, karena ternyata konsepnya itu lebar, banyak yang harus dipertimbangkan. Nah itu bisa juga sebenarnya dijadikan sebuah bahan penelitian bagaimana cara membuat sebuah sistem informasi manajemen sehingga semua tidak dilakukan secara manual. Karena sekarang data sudah ada, tapi mengintegrasikannya itu yang kita memang masih harus lakukan. Karena ada lagi faktor-faktor lainnya yang harus kita pertimbangkan, kan, Pak, untuk pengambilan sebuah keputusan. Begitu. Iya. Ya Pak, mau tanya, bu. kan kalau boleh tahu, dulu tema untuk saat S1 sama S2, bu, skripsi dan tesisnya, Bu eh mengambil tema apa, Bu? Kalau dulu kan, aduh, saya itu S1-nya udah lama banget, Pak. Tahun berapa ya? Saya itu lulus tahun 2002. 2002 itu dulu masih zamannya sistem basis data, Pak. Jadi masih yang dulu masih pakai akses. Itu lagi happening-happeningnya tuh, Pak. Jadi waktu oh, itu, kalau saya nggak salah ya, waktu S1 itu, eh, saya mengambil temanya sih, eh, apa ya waktu itu, saya lupa-lupa ingat sih. Jadi sistem basis data untuk eh, pembuatan database inventory gudang, kalau saya nggak salah. Itu memang lagi zamannya saat itu tuh, tahun 2002. Itu lagi happening banget. Beda banget ya sama zaman Bapak-Ibu, ya sekarang ya. Kalau sekarang kan, apa pembuatan database itu udah gampang kalau dulu tuh cuma baru rata-rata yang masih famous itu baru sampai akses pak Microsoft Access jadi baru membuat database banyak itu yang bikin itu database uh, untuk inventory gudang kalau saya nggak salah nah kemudian saya uh, pas kesarjanaannya itu saya ambil sistem informasi bisnis pak jadi kebetulan saya tahun 2004 waktu itu itu juga lagi eh, belum banyak sistem informasinya karena lebih ke bisnis. Jadi, waktu itu saya lebih ke analisa, Pak. Sebenarnya tidak membuat sistem informasi, tapi karena ini saya sistem informasi bisnis, mata kuliah apa jurusannya, jadi lebih ke bisnisnya. Jadi, saya ngambil waktu itu, kalau saya tidak salah, lebih ke analisa swotnya, Pak. Analisa swot atas perusahaan yang saya, waktu itu saya kerja di sebuah perusahaan distribusi, saya ambil analisa swotnya di situ. Jadi belum ngaruh ke sistem informasi. Kalau S1-nya iya membuat aplikasi database, tapi waktu S2-nya lebih ke apa ya, lebih ke analisa bisnisnya, Pak. Karena kebetulan sistem informasi bisnis. Jadi bukan saya tidak membuat aplikasi, tapi lebih ke analisa bisnis dan pasar sehubungan dengan tempat saya bekerja waktu itu di sebuah perusahaan distribusi. Begitu. Iya, berarti S2 lebih ke man manajerial, ya Bu? Ya, tuh lebih ke manajerial. Karena dan kan, kan itu memang boleh, Bu. Ya, boleh. Karena kan memang, uh, kalau S2 itu kan lebih ke apa ya? Lebih ke keilmuan tertentu. Biasanya memang level management, dan juga uh, kita ngambilnya lebih ke sistem analisnya. Pak, udah bukan programmer lagi. Kalau s 1 kan memang rata-rata jadi programmer, tapi kalau udah pasca sarjana lebih biasanya. Lebih ke analisa data, lebih ke konsepnya seperti apa. Udah nggak ngetik-ngetik lagi. Kecuali memang dia memang memfokuskan diri ke programming ya. Itu juga boleh. Tapi karena saya waktu itu lebih memfokuskan diri ke bisnis, jadi saya lebih ke analisanya. Begitu. Nah, karena sekarang malah jadi dosen-dosen Bahasa Indonesia ya. Jauh lagi ya. menurut saya waktu pertama kerja itu bahkan saya di personalia loh Pak Faryal. Di SDM oh. itu hampir satu setengah tahun. Ya, tapi kayaknya kelihatan Ibu memang menyukai bahasa Indonesia, Bu ya? passion lebih ke bahasa Indonesia, Bu? Uh, enggak juga sih. Saya sebenarnya passion itu lebih ke finance. Karena oh. uh, saya suka angka sebenarnya. Nah, ya bahasa Indonesia sih uh, ngerti cemen nggak fase fasih banget. Makanya kan kalau lihat dari sisi gelar kan itu kan tidak ada gelar uh, sastra ya. Jadi gelarnya satu ST, teknik, karena dulu saya teknik informatika. S2-nya itu sistem informasi, tapi lebih ke bisnis. Nah, kerjanya itu udah beda-beda lagi. Dulu saya pernah di personalia satu setengah tahun, kemudian langsung masuk ke finance operation. Wow, okay. hampir, hampir 10 tahun, terus sekarang pindah lagi ke UNAS, malah bagian quality assurance. Beda kill, lagi malah. Feel, ya? Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, banyak pengalaman gitu kan, kita jadi lebih apa ya paradigmanya lebih luas gitu jadi ngerti sedikit tentang personalia lebih ngerti sedikit ngerti banyak sebenarnya tentang finance operation, terus kemudian sekarang ke QA-nya lebih ke audit sebenarnya di kalau di unas ini betul berarti kalau saya sedikit ngerangkum punya mas Ryan dari Bu artinya sistem informasi ini uh, kita sebenarnya diuntungkan Bu ya kita S1 di sistem informasi secara teknik kita udah bisa membangun infrastrukturnya Bu ya infrastruktur sistem portal yang dulunya teknik informatika hanya saja teknik informatika Bu bikin jadi programmer jadi apa jadi nah sekarang di informasi itu programmer kita ngerti bisnis intelijennya juga kita ngerti bahkan sampai analisannya saja Bu ya jadi kayak S1, rasa persiapan g S2, gitu ya? Gitu ya, Bu? Iya, kurang, gitu. kurang lebih seperti itu. Jadi, uh, kayak saya sendiri mungkin sekarang kalau disuruh bikin program tuh saya udah nggak bisa, udah lupa karena saya nggak pernah pakai. Tapi minimal saya tahu, maksudnya gini, cara mengembangkan sistem. Karena kan kita lebih ke analisa ya. Betul. Jadi, dalam membuat sebuah aplikasi itu pertama harus melakukan apa dari mulai tahap perencanaan, pengembangan, sampai dengan aplikasi. Itu biasanya udah, saya sering melakukan itu. Tapi kalau disuruh coding, itu saya udah... Udah deh, angkat tangan, angkat kaki deh, emang udah nyerah Karena udah nggak pernah pakai lagi Tapi kita udah lebih ke konsepnya manajerial Bagaimana kita menganalisa, bisa mengakomodir Biasanya itu saya mengakomodir antara user sama si programmer Tengah-tengahnya Rata-rata kegiatan saya sekarang itu di seperti itu Jadi menganalisa saya mau apa, user akan pakai seperti apa Nanti nanti si programmer akan menerjemahkannya dalam codingan yang seperti apa Betul, Bu Sudah in Iya, waktu, waktu saya masuk uh, unsia juga memutuskan itu sih, Bu, pertimbangannya. Jadi saya nggak perlu, dulu kan pilihannya cuman informatika sama informasi, Bu, ya. Pilihan saya dulu, hmm. ya. Jadi saya pikir, karena saya melihat ada si, apa ada silabusnya bahwa uh, memikirkan infrastruktur dari hulu ke hilir bisnis, gitu ya. Terus nanti kita akan menggunakan uh, tim programmer untuk membuatnya, gitu, Bu. Jadi hmm. saya suka lebih, ya, merancang-rancang kayak gitu, lebih suka, gitu, Bu. Lebih ya. gitu, gitu. saya membeli informasi, Bu, gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi memang uh, kita tidak perlu harus bisa memahami semua bahasa pemrograman kalau masuk SI atau T. Kalau TI mungkin lebih spesifik ke programming ya. Biasanya Betul. dia bikin sendiri codingnya. Tapi kalau kita SI, biasanya nanti di endingnya itu kita lebih ke analisa sistem, Pak. Jadi Betul. sebagai analisnya, sistem analis. Jadi mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, sampai dengan nanti aplikasinya, diimplementasinya seperti apa, sampai ke evaluasinya. Itu Betul. lebih ditekankan di situ itu kalau SI jadi memang tidak harus bukan tidak harus ya kalau bapak lebih ngerti coding lebih bagus tapi kalau ya. tidak pun kita bisa jadi sebuah analis sistem analis data atau bahkan sampai nanti e, dalam tahap e, programming kan juga ada ya bagian apa sih namanya setelah yang kayak tadi benar nggak analis data namanya itu Betul. kalau di kantor-kantor itu Betul. bener ya, ya? Analis ya itu juga. jadi Betul. Jadi merancang sebuah alur bisnis proses ya Pak ya Betul. Dari hulu sampai hilir input proses sampai outputnya seperti apa Nah itu bagian kita biasanya Kalau yeah. udah coding itu bagian IT Lebih fasih. Ya. Kalau saya udah nggak ngerti coding-codingan Pak Udah pusing ngeliatnya juga Iya yeah, tapi SI memang uh, bersyukur Ibu di, dibekali dengan informasi coding codingan Artinya kita sebagai apa yang bikin infrastruktur uh, informasi nanti kita paling gak Nah, tanda kutip nggak uh, bisa, bisa dikibuli kayak gitu ya sama program bisa ya. kan akan uh, off dari luar gitu ya nggak punya kita gitu ya jadi kita masih bisa verifikasi, validasinya udah bisa karena kita ngerti gitu ya Iya, yang penting ngerti konsepnya dulu, Pak. Mungkin kalau dari harus codingnya harus seperti apa, kita mungkin nggak terlalu paham. Tapi yang penting kita ngerti konsepnya, alurnya, karena kita nanti yang bikin bagan flowchartnya mungkin kan ya, Pak ya. Betul. Karena kan seperti ini, jadi uh, ini harus lari ke sini, kemudian field-fieldnya sampai kita yang rancang biasanya, Pak. Harus ada field-field ini nanti primary key-nya nyambung kemana itu dari konsep kita. Jadi yang penting menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin itu tugasnya programmer, tapi kita menerjemahkannya, uh, bagaimana. Ya? cara ya betul jadi kita ke user sama ke biasanya ke programmer kita jembatannya lah intinya betul setuju bu jadi harus ngerti programmingnya tapi dari sisi konsep kemudian juga ngerti dari user dari sisi konsep itu kadang yang sulit pak me apa ya menyambungkannya gitu karena kadang-kadang programmer bilang oh ini sulit ini begini-gini sedangkan user kan pokoknya saya nggak mau tahu maunya seperti itu hasilnya nah ya, itu ya. tugas kita untuk menyembatani sulit-sulit gampang pak Iya ada ada ilmunya Ibu ya ke situ? Ada. Pasti ada kok semua ilmunya. Mau mau event ini sampai kayak ini bahasa Indonesia. Nanti Bapak ilmunya kan berarti oh ya, sebenarnya kan sama kurang lebihnya kayak kita perencanaan, pengembangan sampai ke implementasi. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pendahuluan, isi atau pembahasan, kemudian sampai ke kesimpulan hanya menarasikannya saja yang berbeda, kalau di sana nanti dalam bentuk flowchart, dalam bentuk gambar, kalau Bahasa Indonesia dalam bentuk narasi biasanya sulit nih orang-orang teknik nih biasanya nih, Itu ngomong bu. ah iya bener, karena hmm. event bikin surat simple aja, kalau saya suka lihat, kalau orang yang backgroundnya teknik sama orang yang backgroundnya sosial, humaniora itu pasti hmm. beda cara bikin konsepnya, event surat doang loh Pak, gitu. hmm. jadi ketahuan, gitu. ini pasti kalau to the point Nah orang teknik nih langsung Mbok yang ngomong dulu latar belakangnya bikin surat apa Isinya apa, kan sama seperti Bikin laporan kan event satu lembar. Iya, gitu. Betul sekali Oke okay, dari Pak Fariel Pak Ryan, Pak Haryo Pak Ahmad Anugrah Sakti Mau ada pertanyaan lagi Apa udah Harus. mikir nih tema Buat skripsi nih Semuanya kayaknya udah siap nih buat skripsi mau cepat ya, selesai ya, bu ya siap bu. ini kita mau bikin bab satu bu. abis ini bu, langsung <laughs> bukan kerangkai ayahnya uh. ini nih uh, karena bapak, bapak ini semester berapa sih? Empat ya? 4, ya, tapi tiganya belum bu Duh. kok 4, tapi tiganya belum, bagaimana itu? kan ceritanya loncat bu, kita dua, semester dua dulu habis itu semester satu lagi, terus semester 4 lagi Nanti semester berikutnya semester tiga gitu, Bu. Emang begitu? Iya, kemarin itu kan karena kita masuk denak awalnya, Bu. gitu. Makanya kalau oh. kemarin pas kita semester satu, kayaknya waktu mata kuliah apa gitu ya, perasaan saya bilang, ini kemarin di semester dua jawabannya di sini gitu kan, kayak delay kayak gitu. Hubungan-hubungan. <laughs> oh, yang karena saya Bapak lompat ya? Iya, jadi yang, yang saya tanyain banyak di semester dua, eh jawabannya beneran ada di uh, apa basic di semester satunya gitu oh nanti ke ini gitu oh ya ya kalau kalau resiko masuk di genap memang begitu pak karena Betul. jadi nggak nggak nggak apa nggak dari basic awal ya jadi lompat langsung semester 2, langsung balik lagi ke semester 1, baru hmm. nanti semester 4. berarti nanti ini besok nih pak semester 3, itu jawabannya sudah ada di semester 4, pak nanti Iya, <laughs> itu jadi, <laughs> bapak dapat jawaban dulu baru nanti dapat dasar basicnya ya Iya, ulasannya di bawah semester sebelumnya gitu. Oh, Oke, okay. kalau Pak Raya, sudah semester 4, full. Sama bu, ini saya sama Mas Haryo, Mas Faryal sama Faryal. Oh, ini apa semuanya masuk ke semester genap ya? Iya bu. Ini, ini oh. yang tertinggal bu. <laughs> oh gitu. Pak Haryo juga sama genap. Oh, berarti nanti semester depan bukan semester lima tapi semester tiga ya? Iya bu, kita balik bu. Iya, gitu dibalik ya. Iya. Saya baru ngeh, gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Iya. Yang penting aduh. nanti malah enak loh, kalau udah dapat uh, ilmunya dulu, baru nanti basicnya tuh kayak oh udah tahu kemarin hasilnya seperti ini nanti setelah ini uh, tahap berikutnya apa gitu. Jadi biasanya menurutinnya tuh nggak susah, karena kan biasanya kan orang tahu dasar, baru kemudian tahu advance-nya, kan ini udah tahu advance-nya dulu, basicnya pasti udah lebih mudah. Iya, tapi oh, ini orientasi sih. pertamanya sih, Bu, yang tantangan, Bu. Gitu. Jadi, kita harus benar-benar ngebuka. Oh, Bapaknya, Bu, ini, gitu. <laughs> kita harus lebih wide, Bu, yeah. ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Berarti ya. nanti, insya Allah, semester 7, ya? Udah mulai skripsi, ya? Iya, Bu, harusnya, Bu. Oh, iya. Makanya, IP-nya biasanya, eh, nggak tahu, di unsia ada kebijakan nggak? Kalau yang IP di atas 3, boleh ngambil SKS lebih, kan? boleh bu Mas Ryan sama Mas Haryo salah satu contohnya bu yang udah loncat ke semester enam bu saya malah yes. ketinggalan bu. Semester ini kayaknya IPK-nya pasti empat terus nih kayaknya ini. Pasti bu Mas Ryan uh, sama Mas Haryo IPK-nya. Saya 4. enggak, bu Mas Haryo kayaknya bu yang empat bu Mas Haryo empat bu. Soalnya kayaknya diem diem tapi biasanya orang-orang diem itu rajin loh. Iya. Siapa ya, Haryo ya? Iya. Ketua kelas kan ya? Iya ketua kelas. Bu. Ketua kelas sampai lulus ini, Mas Aryo, bu Mas Haryo, Bu. Ketua kelas abadi ya, diangkat yeah. lulus ya, sebagai ketua kelas ya. ya. Nanti tuh Mas Rayan nanti langsung menggalang kekuatan untuk mengangkat Mas, Pak Haryo sebagai ketua kelas abadi sampai nanti lulus. Ya, Pak Rayan ya? Ya, yeah, setuju, Bu. Setuju, iya Bu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Dari Bapak-Bapak ada pertanyaan lagi atau mungkin mau diskusi lagi? Ada yang mau didiskusikan? Monggo, bebas kok temanya enggak harus seputar bahasa Indonesia. Kalau kayak tadi mau membahas soal apa pertanyaan mengenai skripsi atau mungkin nanti mau ada pembahasan apa, monggo silahkan. Untuk masih dibuka ini kan kelas terakhir nih. Setelah ini kita enggak ada pertemuan lagi. Ya enggak tahu nanti semester depan siapa tahu kita bertemu tapi dalam sesi mata kuliah yang berbeda. Karena saya juga belum dapat jadwal. Jadi mau curhat juga boleh silahkan di sini. Mumpung masih dibuka sesinya? Mata kuliah yang berbeda kemungkinannya apa, Bu? Oh, saya kebetulan ini kan sebenarnya saya dosen itu baru ya di sini ya baru dua semester. Saya di sini biasanya MKDU saya ajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Okay. Kemudian untuk mata kuliah umum, uh, mata kuliah program studi saya baru pegang IMK sama kemarin analisa proses bisnis. Baru itu doang sih yang pernah saya pegang. Okay. Tapi saya lupa tuh semester berapa aja tuh. Nah, iya. nanti kan tergantung uh, semesternya, karena kan universitas sendiri baru-baru ada empat semester kan. Nah, ini kan berarti besok harus semester lima atau semester tiga. Saya lupa uh, yang tadi itu masuk ke mata kuliah semester berapa. Tapi kalau MKDU saya hanya pegang dua, yang Indonesia sama Bahasa Inggris. Kalau program studi saya baru pegang analisa proses bisnis sama uh, interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer, bu, ya. Kalau un-provis, un, -un -unprovise -unprovise udah di semester 1. Bahasa Inggris di semester 2. Uh, bahasa Indonesia di semester ini, bu, ya, 4. Dan yang tadi, yang IMK yang belum kayaknya, begitu, Bu. Iya, semester, Kak, saya ngajar IMK itu uh, <coughs> anak TI. Anak TI semester oh, okay. 4, kok. Saya nggak tahu kalau di SI itu di semester berapa. Saya belum melihat uh, silabusnya, soalnya. Iya, kemungkinan semester 3, mungkin, ya. Semester 3, mungkin, ya. Ibu jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi, bisa jadi. Iya, iya nanti bu. Insya Allah biasanya kan nanti dosen tutornya kan makin banyak nih sekarang nih jadi nanti ya dibagi-bagilah gitu. baik baik kita ikut nanti. aja bu. siapa tahu kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya Amin Oke, baik dari parayan atau Pak Arya mau ada diskusi nggak atau mau ada ditanyakan bebas saya kasih kebebasan temanya aman atau sudah mau langsung siap-siap bikin skripsi bab satu nih, habis tutup sesi ini nih. Karena kayaknya sudah pada siap nih, temanya udah tahu mau bikin apa, tinggal nanti metodenya dipikirkan, didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. <laughs> Rajin-rajin semua emang ini. Jam berapa nih? Setengah 11? masih ada kuliah lagi, nggak setelah ini? Apa kosong? Oh, oh, berarti mata kuliah apa? Gabungan. Oh, dosennya siapa? Oh, Ibu Nia. Oh Ibu Kurniati ya. Oke. Okay. Kalau Pak Ryan sama Pak Varial nggak ada kelas lagi setelah ini? Uh, harusnya ada ini Bu, ada sistem informasi sama apa? Informasi akuntansi sih Bu. Tapi kayaknya Pak Azlan uh, lebih uh, memilih uh, apa? Uh, nya jarang Bu. Jadi lebih banyak share materi dan praktek di itu, Bu. Jadi oh, gitu. antara ada dan enggak ada sih Arya ya untuk aku okay. ya, itu. Ada ada, ya. <laughs> Oke, okay. biasanya kan weekend begini nih kalau udah apa udah siang ini biasanya udah mulai beredar nih kemana-mana nih bapak ibu nih. biar enggak stres kan healing kan? Tapi nggak okay. tahu sih kalau kalau kalau cewek kan biasanya aduh ini jadwalnya untuk uh, uh, ke mall shopping <laughs> healing biasalah. Kalau cowok paling jadwalnya di rumah biasanya udah mager ya? Iya kalau kalau cowok. Uh, Menganalisa struk belanjaan istrinya sibuk gitu. <laughs> Segitu detailnya dianalisa ya, itu bener tugas Ibu. istri loh, analisa loh. I nah, iya iya bu. Belanjaan gitu. <laughs> Untuk nggak sampai dibikinin laporan itu ya laporan cash flow nya setiap bulan ya? <laughs> iya, analisanya gitu bu. Boleh membeli barang yang sama di periode eh, nanti gitu bu, gitu. Analisanya gitu. <laughs> <laughs> <laughs> Sedih amat. <laughs> Oke, okay, baik. Kalau ini kan besok berarti pada idul Adha ya, semuanya besok ya? Insya kambingnya ya. Iya, Bu. Oke, okay, baik kalau gitu. Oke, okay, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, <coughs> saya akhiri sesi uh, apa mata kuliah Bahasa Indonesia. Nanti, even kalau misalnya Bapak-Bapak mau ada pertanyaan, walaupun sudah tidak jadi, apa, tidak dalam artian, kita sudah tidak bersama lagi dalam mata kuliah ini, nggak apa-apa, boleh kok japri ke saya, atau mungkin mau minta... Sedikit pencerahan juga boleh. Jadi baik. tetap keep in touch sebagai mahasiswa dan dosen. Boleh, walaupun tidak dalam mata kuliah lagi yang sama. Saya izinkan, boleh. Nanti Pak Harial, tugas duanya saya tunggu. Karena sayang nih Pak, 15% lumayan loh. Kan baik, mau baik. ngejar ini IPK-nya Pak Haryo kan? Empat. Iya, iya. Iya, ya, maksimal dong. Iya, motivasi saya Mas Haryo sama Mas Rayan sih, Bu. gitu Jadi saya harus iya, iya. mereka, Bu. Jangan sampai mau kalah dong. Iya, iya. Masalah, <laughs> <tak apa. laughs> makanya jangan sampai miss pokoknya tugas sebenarnya kan kuliah online itu dipermudah ya yang penting mengerjakan kemudian uh, apa uh, aktif di apa forum diskusi mengerjakan tugas satu tugas dua UTS UAS gitu kalian tidak perlu harus kayak dulu kan zaman saya kan masih zaman onsite kan yeah. uh, kuliah okay. datang dulu apalagi kalau kerja tuh uh, apa ya waktu itu mengalami uh, waktu S 2 kan kuliah sambil kerja tuh ya bayangkan kerjaan saya tuh dulu di kebon jeruk Kuliahnya di Salemba. Jauh banget bu. Nah jauh banget kan. Dulu tuh nggak ada ojek online, ya Main kan? Motor <tuh> Enggak, nggak berani. Waktu itu kan jauh. Jadi harus mengejar angkot, mengejar bus, gitu kan. Kalau mentok-mentok udah mepet naik taksi. Tuh, coba bayangkan. Kuliah jam setengah tujuh mulai. Kerja selesai jam lima. Gimana tuh caranya nyampe Salemba dalam waktu satu setengah jam? Lewat Sudirman. Waduh. Iya, <tuh. tuh. tuh>. kan. Macet-macetnya -bacet bu ya. Perju iya, macet. Menjadi perjuangannya tuh effortnya. Kalau dulu dibandingin sekarang, tuh dulu, tuh waduh. Kalau sekarang enak, kan tinggal mau dimana nah, tinggal klik buka laptop, buka handphone, udah langsung kuliah. Dapat nilai. Kalau dulu kan enggak harus dateng, kan enggak mau dosen. apa kalau kita enggak kunjungin? Kalau kita enggak dateng, enggak on dia enggak mau ngasih nilai, kan? Jadi effort tuh sekarang jangan disia-siakan gitu loh. Ada banyak kemudahan, monggo dipergunakan, uh, apalagi sekarang informasi juga udah cepat. Kalau dulu kan nggak ada namanya e-library. Datanglah kita ke iya. perpustakaan. Jadi iya. Sabtu itu jadwalnya ngerjain tugas sama kayak Bapak Ibu. Cuman bedanya kita harus ke sana. Harus ke perpustakaan iya. kan nyari referensi, harus ke toko buku, beli buku untuk dipelajari di rumah. Kalau sekarang kan semuanya ada di rumah tinggal cari materi di I library, tinggal cari di Google, nyari apa juga ada. Bahkan yeah. lebih canggih mbak Google dibandingin dosen-dosen kita kadang kan. <laughs> <Semua> <laughs> hari. Yeah, jadi yeah, bu. dipergunakan semaksimal mungkin. Oke, okay. jadi jangan uh, putus semangatnya. Pokoknya kalau ada masalah monggo dikoordinasikan dengan setiap dosen ya. Jadi kalau ada sampai ketinggalan kayak Pak sebenarnya boleh langsung japri saja ke dosennya minta uh, dispensasi minta. Insya Allah, biasanya kalau kita yang approach itu dosen juga, oh ya, karena kan Bapak-Ibu kan semua bekerja, jadi kita memahami sama-sama, uh, mempunyai kendala yang sama. Saya pun kerja, juga saya ambil dosen, juga punya kewajiban, ya sama-sama saling mengerti. Pokoknya nanti insya Allah Bapak-Bapak semua bisa lulus tepat waktu, Amin umum laut, terus juga skripsinya tidak mengalami kendala baik Amin. kalau gitu terima kasih banyak atas kehadirannya bapak semua terima kasih juga selalu uh, aktif dalam apa Fitcon, maupun aktif dalam forum diskusi kalau nanti ada pertanyaan apapun monggo bisa didiskusikan ke saya japri atau via wa silahkan uh, kalau misalnya juga ada permasalahan nanti ketika mengerjakan oh ya saya belum mengasih kisi-kisi uas ya kalau kira-kira saya kasih uasnya bikin karya ilmiah susah-susah nggak uh, kalau kerangkanya Bolehlah, Bu. Tapi kalau kedalaman baterinya, kayaknya kita butuh waktu panjang, Jangan-jangan, <SILENCIO> butuh waktu panjangnya nanti sampai skripsi, ya? <SILENCIO> nah, itu, Bu. Itu masalahnya, Nanti waktu skripsi saya kumpulnya sama Ibu dulu, baru sama dosen pembimbingnya, Bu. Lah, <SILENCIO> udah keburu ke close tugasnya. Nanti kalau okay. misalnya nyerahinnya ketika skripsi, nilainya nggak keluar. Eh, semua nanti Bahasa Indonesia. <SILENCIO> Ulang terus. <SILENCIO> sampai <SILENCIO> nanti semester 7. Iya ya. <laughs> ya nanti kisi-kisi uasnya itu um, apa? Cuman uh, pemahaman atau konsep aja sih. Kalau kemarin yang tugas satu sama UPS pilihan ganda, kalau ini esai SI. jadi isian. Tapi tidak membuat sebuah laporan, tidak membuat sebuah karya ilmiah. Jadi kita mencoba mengakomodir yang mudah buat bapak ibu semua deh. kasihan kalau dikasih tugas banyak banyak karena kan kerjaannya banyak harus juga berbagi antara kerjaan keluarga kan juga ada tuh banyak yang sudah berkeluarga toh. Nah, Bacau, belum lagi nanti, daripada nanti diomelin terus sama istrinya kan, ini Senin sampai Jumat di kantor, pulang kerja, ngerjain tugas, satu minggu ngerjain tugas, kapan waktu keluarganya? Sampai gitariknya sih. Kok benar sih, Bu? <tuk> <tuk> iya kan sama konsepnya. Kita kan juga punya keluarga. Suami so, saya kan juga dosen kan? Jadi, kalau Senin sampai Jumat, ya eh, enggak, Senin sampai Jumat itu dia dari pagi sampai sore di kampus, di unsia kan? Nah terus kemudian nanti pulang dia sibuk tapping, oh, nanti okay. sabtu biasanya ngajar di tempat lain dia sibuk vikon juga, jadi ya udah balapan gitu. <laughs> jadi, kapan waktunya? Kadang-kadang minggu bikin laporan buat harismenya kan gitu terus saja muter aja kerjaannya. Jadi ya. memang harus pinter ngatur waktu Pak. Betul, betul, betul, betul. Nah, Itulah PR kita semualah sama kok konsepnya sama kok kendalanya sama-sama masalah di waktu kayaknya kurang ya dua puluh empat jam ya? Oh, <laughs> dari maksimalin tetap gitu kok oh, kurang ini. Oh ternyata ternyata saya yang lambat bu ternyata masalah. Oh. <laughs> Itu menghibur diri aja pak sebenarnya saya yang lambat. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> oke, okay, baik, kalau gitu karena Bapak Ibu juga mau ada kegiatan lain jadi saya akhiri sesi hari ini terima kasih banyak atas kebersamaannya dari sesi 1 sampai sesi 15 kalau misalnya saya ada kekurangan, saya ada salah kata perbuatan uh, saya minta maaf nanti insyaallah kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya, tetapi mungkin dalam mata kuliah yang berbeda, Semoga okay. nanti kita masih bisa berjodoh untuk yang kedepannya depannya terima kasih sekali lagi uh, mohon maaf lahir batin, karena besok juga lebaran kan ya, okay, jadi ibu lupa nanti kalau ada undangan bakar-bakar sate-nya bolehlah. Ya minimal dulu dululah. Nanti kalau sempat datang kalau enggak ya sudahlah, tetap salam aja ya. ya nanti fotonya Bu yang dikirim Bu. <laughs> Pamer doang ya jadinya ya. <laughs> Oke, okay, baik. Terima kasih sekali baik, lagi. Saya akhiri sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. rahmat ya rahmat rahmat rahmat rahmat rahmat rahmat rahmat